Assalamualaikum guys, kembali di channel gua. Hari ini gua bakalan main game. ah Gue punya udah males lagi. Hor, horror, tai, ta tae, ta tae, tae, tae, tae, tae, tae, tae, tae, tae, tae, sih tae, tae, tae, tae, ah mainan, baru aja tadi gue domen sih. tuh, ta, tuh, tuh gue mau challenge diri gue untuk mode, mode muda, nih katanya musuh lambat musuh tidak dapat melihat atau dengan dengan baik. lima nyawa, uh lima nyawa no, normal Tiga ini, musuh cepat, musuh melihat dan mendengar dengan baik. Tiga nyawa, musuh yang sangat cepat, musuh melihat dan mendengar dengan sempurna. Nyawa dua, kita main di mode hantu dulu ya katanya. Musuh tidak melihat anda yang tidak mendengar anda. Kita tambah an. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, kamanya ulang lagi ulang lagi hai, hai, Oke, hai, Kalian hai, silakan ya gak malas bacanya ba bacainnya coba ya kalian pause saja video ini udah oke okay. ini kalian juga nih guys nih ya kalian dinge pause saja video ini ah Are we meeting at our tree house as usual? Yeah, my mom just asked me to give you a dozen eggs before she dumped me. What? What do you mean? Just kidding. Never mind. I'll be there soon. Roger that. I'll meet you back at headquarters. Over. Over. Over. <laughs> Over ini kayaknya guys ya keluar disini tari air tak diri dari air tak diri apa tuh tadi kulit ada tadi gue denger ada suara juga tapi aku tuh tuh tuh kuda gimana tapi kudanya satu dalem ya ah tadi gue coba keliling Oke, okay. enggak ada sih. The house has been termite I won't go in there. Aku akan juga. Tolong pergi, kita tetap dulu ini nggak. Telur, eh telur ayam. Sorry ya, saya bawa telurnya. Aduh, aku berhenti gue begini. Ya, Karena tadi dia bilang rumah pohon coba ya ke rumah pohon. Aduh ini mah pasti, aduh ini mah ini mah pasti ditangkap ini mah. Langat, berdekat. Sudah gua duga, sudah gua duga. Bener ditangkap. Ah, ah keluarnya gimana ini coba? Aduh. bintu pintu. eh ini tuh jarang ini gimana ya eh salam ini ya. ya padahal buat iya gua lupa. selamat datang jalan di horror Thailand aduh gua lupa ah, dihubungi di oh, aku ah di nyari aku tidak main game ini deh kenapa ya. Ini apa apa Ini palungnya guna-gunanya buat apa ini palung? Oh ya, oh tuh oh, ya, rodanya hilang lagi, hilang lagi. Ah, nih, palu gunanya buat apa nih palu? Palu gunanya buat apa nih palu? Kua tau nggak? Tahu udah palu buat dimana guys? Ini untuk kan? I Where are, are you? palu ada di atas tuh. Ayo lompat dulu Lompat dulu Anjay mungkin yeah. okay. Coba masuk. Masuk. Masuk ke have you been? I've been? waiting for you Aduh. Kakak tinggal sama sana. Ya? Bersama kita cari item juga guys ya. Cari. Oke okay, kalian, kalian mau baca silahkan ya. Dah, uh. reh lanjut lagi. Ini Roda ya Roda. Roda. Tau-tau sepeda ya, ya boleh, okay, oke okay. Coba kita ke rumah paham Tommy, you won't to get hurt Coba anyway, katanya okay. Aduh Kalau so, ini gue masih belum tahu ini Cara mainnya Oke okay. Okay. I hope she'll be fine Eh, I hope kan Eh, ini nah itu, batu batak, coba ini bisa ah, oh pakai batu, nah, yes item. kalian mau baca silakan ya silakan. ha. <tuh> pohonnya nih mana? guys? pohon guys? guys? ah kok apa ini? Eh, ini apanya? Tom, finally! Harry, you won't believe it! I saw him! Who? Kidnapper! He caught me on the road in the woods and locked me up! It was a miracle that I escaped from him! Oh my gosh! Are you serious? No way! Is that really a witch? Harry, it's not a witch. That's a stupid rumor. Shh. It's him. He's around juga ya. Ah. Shit, shit, shit. What do we do? Harry, take it easy. Our parents will be back soon, so we just have to wait for them. Just wait. It will be evening soon and he'll get to us tonight for sure! He won't if we're ready for it. Hmm. We could fortify the headquarters so he doesn't catch us. What do you think? Oh, give me a second. I have a couple of ideas. Let me write a list of items I need. Here, get me these items. I'll upgrade the tree house and we can get through the night here safely. And you're just going to sit here and wait? Tom, you know me. If I were near him, I'd die of fright. Get me these items, and I'll make things that will surprise you. Okay, I'll try. Just be careful. Don't get cat. If I don't come back, I'll bequeath my bike to you. Tom, stop it! I'm scared enough as it is. Just kidding, just kidding. <laughs> All right, I'm going. Bye. <sighs> oh death park satu terompong dua baterai tiga tali empat lima kaleng ngampl ah la lupa bawa lagi astaga Longer, are you going to aku. Ah, kantor kita beli batu batunya di mana ya guys oh, bisa awisoh anyway. ah no, no. cari bukanya non gimana gimana Aduh, gimana ini guys? Sekarang ya, itu gimana? apa kawan? Ke atas kalian Apaan guys? Maaf Tony, you won't get hurt. It's locked. It's you anyway. Oh, oh, oh, it's I'm stuck. Oh, oh, oh, my name, boy. Find you anyway. Banyak yang Ini sih ada incal lubang Banyak yang juga bisa Gak gampas gunakan apa Eh ini loh. Yeah. Tangga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 terus ini ada ada pau itu apa gitu ah kalau enggak saya ya out Wow Oke okay. <tuk> Aduh, kalau Kawalannya memang ribet Riput ribet ya. to get this log out here ya. somehow kunci setahu aku setahu aku tahu aku di ini ditambang ah ya, gue catetan. ah guys kalian kalian mau baca silakan ya gua akan membaca secara cepat Bukhara, Panat-Pakar, 13 Agustus, 19... 1996 Bukhara, itu gue, itu gua belum lahir, bahkan ngelahir tanggal 8 tanggal 29, 28 ngelahirnya Anjay, mungkin lama Kita harus berjalan, dimana saya? ya tunggu bang bang, apa? Ha, Ha, itu? Your classmates are waiting for you! Come on! Oke, okay. berikutnya ya, ya lagi. Oh, ada apaan? Nasarem banget ayam. Kalau nggak mirkin. Mom, um, I'm takut <sighs> to... loh. lose my eyes. Well, we'll have to distract the cat somehow. Om mau keluar. donnaia ah ah ah ah ah ah ah ah Astaga Aku di mana. Gak bisa, jualan sekeluar. Akin belinya banyak dan abang mancing kali ya Harus ya. mancing, ya aja kau. Aduh, gimana? Gue kan sekeluarga, alamak, alamak ya Allah. Astagfirullahaladzim, walaupun setuju, itu dia. Oh, tapi gue dari sini aja. Coba, biasanya ada di luar sini nih, Man, -man Masuk tinggal enggak ada tat. Aduh, benarkan -benar, pengaris. Loh, kok lucu unik kali ya? Pak, aku lucu mini cepat lama. Ah, gameplaynya bakalan kep, bakalan kepanjangan dan nih. Kap, kamu bohong. Oh di banyak kali ini benar-benar <tinyutup> ngomong-ngomong sekeluar lho Eh ayolah Ini si gawal mucing ah eh baru nyadar ada kambing di situ kelihatan ngga guys baru nyadar tuh ada kambing Barunya ada ada kambing. Ada <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> anjat loh, yuk, oh ini dia lah, ah, Aduh, keluarganya bisa keluar Lestai, Aduh bisa. selamanya ke jebak di sini nih ah ikannya ah, dari mana pulang lagi ah tuh. Ah, astaga. astaga Astaga ya ampun ya ampun ya Jelom ya Jelom ya Jelom ya Haa, waa kiaraa di espi, ai di keu, ai waa laa waa Oh, oh, makanan situ tuh Ah, sumpah gua bingung ngene, gua bingung gue bingung. Gak bingung. Gak gak bisa kalau uh. Gembok Apakah ini kali? Makan kucing. Kau kadenya ikan. Apa lagi nih? Ayo, anak. Ya bisa kemana kemana nih, gua. Sudah selamanya ada sini. Semua benar dong, mainnya. eh bukan mundur mundur mundur mundur mundur mundur mundur mundur Kak ada No way. I got to get this log out here somehow. maaf pasti di atas yaudah yuk penyekan baru di tempat lain deh luka sepertinya mancingan Oh ada dimana mancingan eh, elok-elok ketan saya ini Oh tarik dah aku nyetarok si sebelahnya eh buat apa ini lagi sih pada gue lupa lagi naruhnya game di mana lagi ya? ah coba dah where are ini dia dong kubu tak asing ya mungkin ikan kekentut wanita ada di ladang, kali ya? ladang nggak mungkin. Ya. Rumah pohon kali ya? Coba kita ke rumah pohon dulu. Nah, kan. rumah pohon dulu sebentar. Eh, para dulu ah, jadi paku. Apa itu kalian? <gasps> Hi, item kunci. Harry, Harry, what happened? Oh, I think I fell asleep, and I'm dirty honey worry is just catch <laughs> bisa aja nih bertandanya nih game <tuh> palu udah sisa garung sama kaleng di situ-situ di mana deh gulpa map -nya. Cari batu, mau oh, cari batu. Aduh, kitanya. Sudah banyak kamu ini. Ah, halo, ah, pantunnya. Wow. It's slow, slow, Kita cari buat dulu Tolong oh, aja ya gua ada Apa, -apa ya yeah. <tuh> oh, gunanya right. buat apa guys? aduh kalau ini lupa aku lupa si kenal gue coba yuk pergi ke sokolah, sekolah sekolah gini nih nyari item ribet banget ini nama sekolahnya apa welcome to lagi with ker kool hmm sakal wah kan kuda kan kuda hei kuda hei kuda hei kuda ah kuda kemana kau kuda bisa nggak? Tidak bisa lah. I'm not going to walk. Aduh sejalan ah luji parah. Nah, ini dia nih, bensin. Ya. Ini bensin yang ramah lingkungan cari-cari Akhirnya ke juga bensin utara sini. Sekolahan. Ah, kunci. Nah, ini, ini, kayaknya ini ini uh, ini. chapter 2-nya deh. Kau nggak bisa nih, Kedua, ke terus aku tidak bisa bertahan. Kita berapa? Come kesel banget item gini doang ribet banget dah. Ah, tuh? Ha, Hah, oh, bisa ke atas. It doesn't look safe. bisa kau pula oke guys ya, kalian mau baca silakan ya aduh aduh apa apa apa di sini sumpah dah amak eh buku krimino ah udah udah buat kalau gitu <apologies> lo terbaru bang. aku tahu ada menemukan sesuatu. I'm not going to walk. Opie Aduh Eh gue taro orang musuh dulu ya Gue orang, -orang. Gue situ, dan coi, ya. oke, eh, kayaknya apa-apa. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, bisa hai, buat apaan coi. mana ya gue lupa lah posisi terus lagi terus terus terus apa tuh mapna ah lama gua atas jalan nah find you gue mau ngak Surung dulu ya, Uh, ini sebelumnya apa ini lapangan ini Beodela apaan? angela kita ini di Lombok Baya. sih siapa gue basket is Tadi tuh yang tutup ada padahal bensin gergaji ke Ger ya coba. gargaji Mana? yang ini nih yeah. ya I lied to you. No way through. I've gotta get this log out here somehow. No way through. I've gotta get this log out here somehow. What? get this log out here somehow. Aduh, keramaaan gue di sini. Ya lah. Oh bang, oh bos, tau gue dia sih dia dengar... memerlukannya sih, coba ya, kita coba nih, ah coba lagi, coba lagi, males banget gua, semangatnya ini, ada apa? Kayaknya jatuh dari perlu ini, ayam. because it doesn't help me help help me buat Ape. sudah kelamaan <tuk> so, ya ayo kita harus satu per satu tuh, nanti oke, sini, aduh. apa ini An old rusty lock maybe i can An old rusty lock maybe i can break it with something yeah. Renggis buah Ayu, di mana, anjing hai mana? Gimana berapa sih guys ini? Out. Don't. Ya. Aduh. wah ini. Susah, ini. Ini. Ini, ini, ini sudah hampir satu jam Aduh. Raja klang signal sesampu satu jam aja ah bukan uh, ini bukan jadi eh, ini kayak ini kayaknya eh, ini gak salah lagi gue coba ya ini gue yap perlayap eh itu sapi apa? Ya, tapi, oh, tapi, tapi, tapi, oh, oh, tapi, right, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, astaga tapi, tapi, tapi, kita kita satu persatu tuh satu rap ini dia otak pancei gue taruh sini nih, inget, ini, ini ya gue mau ini aduh jangan salah-salah di sini ya. Skip aja. Kita Kita lagi kasih cari lagi. lagi. Ya. Ayo biar, ya dapat ikan juga. Tak nah, hanya kasih ke kucing. cuma di tempat itu, nah. ini bagutot nya bagutot itu guru terus bang apa hatanya apa? Sopang. Ahai. Oke. Okay. modal datweni you going you tadi pisau bisa tadi benar namanya pesan gua da deh udah gue bawa nah ini dia nih gara-gara kata-kata ada kata-mo I'll find you. Begini, apa sih missing kalian ya. Ah, coba, deh, deh, deh. Ah, coba, ya, coba coba ini deh. Coba coba-coba coba. Ah. Ini ini ini, ini mana? Eh, eh, loh, ini tidak ya, sembisa apa? ada hal bentar, apa lagi job ini Oh. Mau. Ade de de de de dimana Buatannya lenggis. Ah, lenggis bukan di mana, woi. ya gede mu gede mu yoo yoo itulah guys capek wah nyari bareng setiap hari ya bukannya setiap hari sih bareng sekarang sih nah, judul dua ini ngilai lagi gua disini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, wow, wow, Allah, ya wow, wow, wow, ya, wow, ya, wow, wow, wow, wow, wow, ya, ah capek get the Oke okay, guys. Selamat praktek demo coba lagi ya. Do you copy? How it's going Ini ada nih. Doa nah, rahasia. Tapi melihatnya jam Come you Oke okay, guys, untuk judulnya sampai di sini dulu ya. Ini itemnya sumpah susah banget nyarinya ini satu ini buat mana linkis buat dimana linkis buat teman oke okay guys, silahkan dulu satu videonya jangan lupa subscribe, like, comment, dan share teman kamu jangan lupa subscribe and subscribe gratis gak usah membayar tapi subscribe gratis jangan lupa like, share, komen kalau, kalau kalau kalau kalian tahu ini barengan karena gue ini ya? Nah kalau berhinggus yang juga komen karena gue nggak tahu ya. kita ber kita, kita bertemu lagi di next episode ya. Yes. Assalamualaikum eh saya Nama Fahriarkan pamit undur diri. Assalamualaikum guys, bye. -bye.